Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat apa kabarnya semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan ditambahkan rezekinya sahabat dan Barokah sahabat ya kita jalan-jalan di kebun singkong sahabat ya banyak banget nih pohon singkongnya tapi masih kecil-kecil sahabat Sahabat di sini ada pohon sereh sahabat ya Ini biasanya digunakan untuk tambahan rempah-rempah buat masak sahabat ya. Assalamualaikum ya hangguur. Allahumma syaiina Muhammad. Waalaikum ya Sahabat di sini ternyata banyak kuburan-kuburannya sahabat. Ini adalah kebun bambu sahabat ya di salah satu wilayah kecamatan Cikancung sahabat. Uh, sahabat di sini suasananya adem banget sahabat di banyak banget pohon bambu salah kak nyaka, sahabat di depan sana ternyata ada akang-akang yang lagi bekerja, kayaknya bikin pagar sahabat. Alhamdulillah, Ngiring video kang buternya. enggak Apa sih ini? Kam. Eh, ba eh naik bapak. Naik bapak. <laughs> naik bapak. Ya. Ah, nah, Enggak oh, ada mal naon ieu kan? Mau oh, terus, terus. Oh. nyanyi oh, nya nya, nya. Oh, kasih sepatunya. ya ja Kan mobil panginten diangkutna. Oh. Pak, <laughs> kumaha? Oh, 30.000 turu. Akan deh, guntingnya. Bawa manggida eh. di mana? di 愛你<音> Nya, itu seberapa meter, Kang? itu nyo, nyo, nyo, nyo, Sahabat ya ini semangat deh kerjana ya. <tuh>, jangan semangat pahit. Eh jangan semangat pahit. wedas. Oh, yes. alhamdulillah ayah sarang -sarang, kan? Bang Ajit. Bang Ajit? ya durene kan. saya Mang Ajid. Abi. Nah, terang. <laughs> nah, orang mana? Kina. Kinang, Kinang, Cinang saminya. Nah. Nah enggak lupa akan di oh nyanya, oh, nyanya. Oh, nya sepuh sepuh Oh gitu ini tuh di sian terus ya kurang asup karena iya karena bedah rumah ini alhamdulillah amin uang ya mudah-mudahan ya kan. Rezeki mati mananya? Ya Iya, udah nah. nah, jalan. Jalan normal. Terus kendaraan balik power. Ayo ada orang Jadi inspirasi